Ito itu tuh hanya berdasarkan uh, data atau berdasarkan teori pada zaman bunda Hanya mengalihkan umurnya dengan potensinya saja. Here we introduce Circle of Data Leaders, an exclusive connecting event that gathers and connect data leaders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 Jadi fokus saya adalah kepingan menjadikan data ini menjadi suatu wawasan dan sekaligus menjadi memberikan nilai di afil culture. Ya. Sebelumnya saya eh, perkenalkan diri, nama saya Hadi Sugeng. Saya salah satu direktur di Astra Lestari, bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit yang sudah 26 tahun, dan lama sekali. Eh, baik, saya akan mencoba eh, share beberapa hal dan sekaligus nanti minta. Eh, masukan dari ikrar tentunya yang ahli di data science ya jadi di dalam benak saya e, begitu banyaknya data ya di semua industri saya pikir begitu banyaknya data dan juga sangat e, bervariasi dan satu hal kita pasti yakini bahwasanya antara data satu dengan data yang lainnya itu ada kaitannya yang erat jadi ada kaitan antara data input data proses dan data output untuk itu sangatlah strategik apabila data-data tersebut bisa dianalisa dengan baik dan harapannya tidak hanya berhenti sampai di insight atau di wawasan saja tetapi bagaimana mendorong analisa antir data ini menjadi suatu data science yang modeling yang bisa untuk meningkatkan nilai tambah di bisnis kita sehingga bisa menjadi lebih produktif dan tentunya juga lebih excellent dan pada dirinya nanti akan bisa menjadi jauh lebih baik. Uh, berikut adalah uh, karakteristik dan sekaligus tantangan tentang Big Data itu sendiri, saya sebut Big Data 1.0 adalah yang hanya sampai dan berhenti di inside tetapi bagaimana kita dijalankan untuk menjadi Big Data 2.0, yaitu menjadi data yang bisa memberikan nilai value. Kita sangat maklumi begitu banyaknya volume data, begitu banyaknya kompleksitas dari data itu sendiri, dan juga variasinya yang luar biasa baik itu data numerik, data visual, data struktur, dan tidak struktur. Dan juga demikian, begitu variabilitasnya tinggi sekali, jadi sangat berubah-ubah terkadang. Ya. Tetapi di satu sisi, bagaimana kita bisa ditantang, bisa meng seluruh data-data tersebut dengan lebih baik, lebih cepat, sehingga pada gilirannya nanti kita bisa menganalisa data-data tersebut yang kaitannya adalah untuk memperbaiki performa kita. Uh, ini adalah segedar gambaran kepada kita, jadi betapa pentingnya data analisa, betapa pentingnya suatu uh, data sains, paling tidak bisa menjawab beberapa hal seperti itu. Paling tidak uh, dengan analisa data kita akan mengetahui deskriptif kita, apa yang terjadi dan kenapa itu terjadi. Dan pada kelihatannya nanti uh, diharapkan dengan analisa data yang lebih bagus, ya dengan berbagai macam metode pengambilan data yang bagus, kita bisa terarah yang lebih depan lagi, yaitu bisa memprediktif, bisa memprediksi apa yang terjadi kemudian. Dan pada gilirannya, kita kepingin juga bisa menjadi prescriptive, presidik, yaitu bisa menjadikan suatu suggest kepada kita apa yang harus kita lakukan supaya performan bisnis kita itu bisa menjadi baik, based on dari data analitik. Perlu diketahui bahwasanya di industri kelapa sawit, saya di industri kelapa sawit itu masih sangat masih sangat jauh ketinggalan dalam hal analisa data. Sebagai contoh saja, misalnya kita memprediksi produksi tahun depan atau lima tahun ke depan, kita itu hanya berdasarkan data atau berdasarkan teori pada zaman belanda itu, hanya mengalihkan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 Karena di dunia bisnis perkebunan begitu ada kesalahan dari pada prediksi produksi itu kerugiannya besar sekali karena alokasi manpower-nya juga akan menjadi miss ya, akan menjadi miss. Uh, selanjutnya saya akan sampaikan juga agriculture sektor Indonesia paling tidak ini ada empat sektor ya, tadi Pak Irfan begitu panjang lebar menjelaskan mengenai hortikultura, tanaman pangan dan juga menyenggum ternak dalam hal ini saya akan fokus kepada perkebunan. Mungkin dibanding dengan tiga bidang yang lain, di perkebunan ini datanya relatif pelik jauh lebih tersedia karena yang bermain di perkebunan ini juga uh, multi multi pihak, mulai dari perusahaan besar, nasional, perusahaan negara, maupun dengan rakyat. Jadi uh, ini sangat strategis apabila kita bisa membedah bisa menganalisa data-data perkebunan ini dalam rangka untuk meningkatkan e, nilai tambah atau untuk meningkatkan potongan gitar perlu diketahui bahwasanya saat ini saat ini e, perkebunan kita sekitar 16,3 juta hektar itu besarnya dan di dalamnya ada 17 juta orang yang bekerja di dalamnya nah dalam 16,3 juta tersebut 40 persen atau sekitar 6 juta hektar adalah petani-petani kecil, sehingga apabila kita bisa memperbaiki performa ini, ya tentu akibat langsung dengan peningkatan taraf hidup kepada petani-petani kita. Ini segera gambaran, tetapa saya tadi mengajak ataupun men pada tim itra dan semua pihak yang bergerak di data-data analitik untuk masuk di perkebunan. Ini gambarannya seperti ini. Beberapa tahun bisa kita lihat dari ya, tahun 2008 sampai tahun 2020. Kalau dibandingkan dengan komoditas kelapa sawit dengan uh, yang lainnya, dengan migas tentunya, ini juga kelihatan migas ada negatif dan positifnya. Tetapi sawit kalau kita lihat selalu positif menyumbang terhadap repusian negara. Rata-rata saya -rata, tidak kurang dari 200-300 sampai 300 triliun. Sementara kalau kita lihat yang garis-garis balok itu adalah devil, posisi devisa kita Indonesia mengalami surplus mengalami minus tetapi kalau kita lihat kelapa sawit tidak pernah yaitu minus selama ini selalu surplus bahkan di pandemi ini saja dengan kondisi yang kita betul-betul tidak bebas bergerak kelapa sawit masih bisa eksis masih bisa eksis tidak kita temukan adanya terpapar daripada COVID dan so far seluruh operasional kami di kebun dan kegiatan bisnis di kelapa sawit e, terus berjalan, dan ini adalah merupakan industri strategis yang ditemukan karena ini sebagai sumber depan makanan. Berikutnya adalah gambaran mengenai produksi minyak-minyak dalam artian keseluruhan, artinya sebesar berapapun produksi akan diserap oleh e, pasar. Dan kita lihat di sini, e, di produksi 2019, konsum, e, komposisi produksi kelapa sawit mengambil alih sekitar 33% persen, dan begitu besarnya industri ini di dunia. Kemudian dikonsumsinya pun juga kelihatan 33% persen dari total komposisi konsumsi minyak adalah atau diisi oleh kelapa sawit. Kemudian berikutnya ini adalah khusus untuk CPO sebagai hasil produk dari kelapa sawit, kita lihat Indonesia Eh, sangat besar, 57 persen dari total CPO dunia adalah produksi daripada Indonesia Dan eh, pemakaiannya pun juga semua terserap Semua produksi kita di tahun eh, kemarin sekitar juta ton juga terserap seluruhnya di pasar Dan tahun ini juga kita mengalami eh, kekurangan, mengalami sortif mengenai produksi kelapa sawit Karena pengaruh dampak cuaca di tahun lalu, sehingga bisa Anda lihat semuanya, betapa uh, melejitnya harga CPO dan berapa betapa melejitnya uh, industri kelapa sawit ini di tahun ini. Jadi ini adalah beberapa beberapa uh, strategisnya industri ini, sehingga sangatlah uh, tepat apabila rekan-rekan yang berkecimpung di data analytics ini bisa masuk ke industri ini. Uh, ini adalah gambaran bahwasanya industri ini adalah sangat uh, panjang, jadi ada beberapa... Proses dan diantara proses ini kan masih melihat adanya inefisiensi. Nah, yang tanda kuning ini adalah biasanya proses-proses yang bisa dilakukan oleh semua worker atau petani-petani kita. Kalau yang tanda di biru ini adalah tetap uh, relatif lain, dilakukan oleh perusahaan. Nah, apabila kita bisa uh, menganalisa data-data yang ada di masing-masing proses ini dengan lebih baik, dan kemudian bisa applicable di lapangan, saya yakin performent industri ini dan petani kita jauh akan lebih baik dari yang sekarang ini uh, mungkin beberapa teman-teman tidak atau kurang familiar mengenai bisnis ini jadi sebenarnya bisnis kelapa sawit ini kita menghadapi ada tiga hal persoalannya yang pertama la BVT yaitu tenaga kerja yang kaitannya karena low digitalization kemudian pengawasan yang rendah kemudian demand, demand tadi saya katakan demand ini juga sangat bergantung pada produksi secara total minyak. Nah sampai dengan saat ini, saya kita masih masih bisa menyelesaikan produksi kita yang tinggi itu bisa terserap. Apalagi di tahun ini dan tahun kemarin dan terdepannya pemerintah juga punya policy untuk biodiesel. Jadi rasanya industri ini masih bisa terserap lah. Kemudian yang ketiga adalah ada isu sebenarnya isu-isu yang anda dengar di televisi maupun di media-media yang lain itu tidak lebih daripada perang dagang karena memang begitu pawartunya kelapa sawit ini. Dalam per hektar kelapa sawit bisa menghasilkan empat ton sementara kalau misalnya saya sebut aja bunga matahari atau misalnya kedelai itu hanya 0, ton per hektar. Jadi betapa efisiennya penggunaan lahan untuk industri kelapa sawit. Inilah yang menyebabkan industri ini banyak menjadi dibenci oleh orang lain semata-mata karena perang dagang, karena cemburu dengan unggulan produksi ini. Uh, ini untuk PT Lestari mencoba secara uh, uh, swakarsa, secara ini internal mencoba untuk mendesain bagaimana kita bisa memperbaiki proses dengan data. Kita mulai dengan mengumpulkan uh, strategi pengumpulan data. Kita punya satu site di Kalimantan Tengah sana yang kita lengkapi dengan uh, infrastruktur yang cukup. Di sanalah kita lakukan beberapa macam uh, riset bagaimana untuk mengumpulkan data. Jadi kita set up untuk uh, infrastrukturnya, jadi kita pastikan uh, konektivitas daripada sinyalnya bagus, kemudian kita juga pasang beberapa alat-alat untuk meng data-data yang secara otomatis kita pasang sensor seperti menangkap curah hujan, kemudian suhu, kemudian warna daun, kemudian uh, Hama penyakit kita juga pasang sensor. Kemudian untuk data-data yang sifatnya ada operation itu kami tangkap dengan mobile ada aplikasi yang dilakukan oleh para pejabat kebun kami maupun oleh pekerja di lapangan. Nah seluruh data-data tersebut kami coba untuk oleh kumpulkan dan kami analisa. Analisa menjadi suatu sedikit ya mungkin data-data model lah. Tapi dalam hal ini masih eh, terbatas dengan lingkupnya ada lingkup operation. Nah, dari data-data tersebut, model tersebut kami perkaya, kami injek ke otomatisasi e, yaitu dengan robotik sehingga e, skala penggunaannya bisa lebih luas dan antara database yang kami peroleh dari sensor maupun dari aplikasi dengan biaya robotik, selalu kami kombinasi, selalu kami evaluasi, selalu kami cari titik-titik e, kelemahan untuk diperbaiki dan so far sampai dengan hari ini kami cukup happy meskipun skalanya terus terangnya masih skala-skala kecil ya, skala kecil. Tidak seperti yang di industri yang lain di sektor misalnya di financial, financial services yang begitu masifnya pemakaian data atau di startup-startup yang lain seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Pak Irfan ya. Jadi eh, kami sudah mencoba ini. Eh uh, kemudian untuk data koleksi Tip collection tadi yang kami pakai alat, kami namakan ada Dinda, ada Amanda, ada Meli. Dinda ini adalah aplikasi untuk khusus seorang staff, staff lapangan yang akan mengisi beberapa parameter yang sudah kita desain. Kalau Amanda ini adalah untuk mandor, mungkin kalau teman-teman tidak -teman ngerti mandor ini yang non-staff atau supervisi lah. Itu ada di eh, teknik, ada di kebun, kemudian yang Meli ini adalah khusus yang ada di, di pabrik. Jadi ya, pabrik pun kita desain setiap jam, kita uh, monitor secara otomatik uh, uh, performa dari pabrik kita yang jumlahnya saat ini ada 32 pabrik dengan luasan kebun kita sekitar 200 ribu uh, Ini adalah dashboard yang ada di head office atas data-data yang dupakan inisiasi alat-alat yang kami pasang di tempat-tempat kami. Jadi seluruh data tercapture di sini Baik itu data operasi lapangan, data pabrik, dan juga aktivitas dari orang, karyawan kami karena juga kami pasang ada semacam GPS tracker, sehingga mereka mobilitasnya kita ketahui dan juga kita lengkapi dengan kamera juga, datanya begitu variasi, ada data numerik, data visual, di data kamera juga kita bisa lihat hasil kerjaannya setelah kegiatan berlangsung selesai, dan yang paling bawah kanan, paling bawah ini adalah dashboard, coding system ya yang kami nyatakan adalah ini untuk memonitor bagaimana pekerjaan kami dari dulu sampai ke hilir ini bisa terjadi sinergi nah data-data tersebut eh, kami punya tim jadi bisnis analisis ya tim tenaga-tenaga analis kami yang eh, ada di head office kita coba hubung-hubungkan antara parameter itu dengan eh, kinerja yang ada dan terus terang aja ini masih jangka pendek dan menengah artinya masih untuk operasional excellent untuk memperbaiki operasi day-to-day, -day. belum untuk prediksi seperti yang saya sampaikan tadi, untuk uh, produksi 5 tahun ke depan, ke tahun ke depan, itu kami belum, dan ini adalah challenge uh, kami ke depan. Uh, sebatas dengan data itu bisa dilihat di sini, ya di grafik yang paling kiri atas kelihatan, yang titik-titik dot, -dot, -dot itu adalah jumlah karyawan kami di tahun ini, yang biru adalah di tahun lalu. Kami melakukan program ini sudah dua tahun, jam ke tahun ketiga. Di sini bisa kelihatan betapa peningkatan produktivitas terjadi. Jadi karyawan kami itu jumlahnya akan jauh lebih kecil dibanding dengan tahun yang lalu. Dan tertuntasannya yang tanda datar itu ada tertuntasan. Satu persennya juga jauh lebih bagus. Artinya di sini dengan data analitik, karyawan kami bisa menjadi lebih produktif. Kemudian yang di kiri bawah juga kelihatan terjadi pergeseran, yang grafik e, hitam itu adalah terjadi pergeseran jumlah karyawan kami dari yang tahun sebelumnya. Kemudian di grafik kanan, kanan yang bawah, e, dengan kurva kalau kita katakan Six Sigma, yang dengan kurva hitam itu kelihatan, waktunya pengumpulan atau distribusi karyawan kami itu adalah, adalah seragam. Jadi tidak banyak e, karyawan itu yang baik sekali atau benar sekali seluruhnya, Mayoritas adalah uh, baik, kejelas baik. Beda sekali dengan tahun lalu, bisa Anda lihat di situ, uh, yang grafik warnanya biru, dari yang terbaik sama yang terjelek, itu seluruh karyawan ada. Jadi, ini ini adalah yang kami rasakan manfaat daripada data analitik. Uh, impact ke bisnis yang kami rasakan sampai dengan saat ini, yang pertama, uh, produk bebas, uh, Proc manajemen kami terjadi improve, baik itu tenaga kerja productionnya maupun eh, evakuasi produksinya yang selama ini mungkin, yang sebelum kita lakukan data analitik, banyak buah-buah kita yang tidak terambil ini menjadi lebih terpantau kemudian juga ada perbaikan di supply chain manajemen dari kegiatan rawat, panen, transport, sampai ke pabrik itu terjadi sinergi yang bagus dan yang e, berikutnya adalah lebih bagus untuk proses adanya serut resiko karena kami akan tahu begitu ada data yang aneh itu berarti ada sesuatu yang akan terjadi dan kita punya kebiasaan namanya UHSD one hour, one site, one, e, one day jadi setiap jam kami itu akan melakukan kontak kepada salah satu kebun untuk memastikan apa yang terjadi sehingga kalau delapan jam dalam satu hari paling tidak kami sudah bisa mengunjungi 8 perusahaan kami yang ada di e, Sulawesi sampai dengan Aceh. Perlu bisa perlu diketahui bahwasanya kami ada 42 perusahaan. Jadi kalau 42 perusahaan 8 jam 8 satu hari 8 PT, rasanya seminggu itu sudah sudah terotasi semua e, perusahaan perusahaan kami sehingga tidak ada yang terketinggal. Kemudian untuk sebagai challenge untuk mendeploy big data ke Aden ini mungkin yang harus kita pikirkan ke depan. Yang pertama, menurut kontrol di perkebunan khususnya itu begitu luasnya, ditambah lagi dengan masih lemahnya infrastruktur eh, eh, signal dan sebagainya, sehingga ini menjadi challenge tersendiri. Kemudian Yang kedua adalah eh, value chain integrationnya juga masih rendah, masih rendah. tapi yang saya katakan saya gambarkan di bisnis proses yang panjang tadi, itu juga masih bolong-bolong diantara antara proses satu dengan satunya. Itu masih terjadi bolong-bolong, belum terjadi lingket yang bagus seperti yang kami e, jalankan di perusahaan kami. Kemudian, yang berikutnya juga sangat rendah digitalisasi, sehingga ini menjadi jalan tersendiri. E, mungkin itu dari saya. Dari intinya, sih, e, intinya, sih, e, industri ini sangat bagus dan data-data yang ada itu sangat banyak, hanya persoalannya data tersebut belum dievaluasi atau dianalisa dengan baik, sehingga belum bisa untuk uh, membuat industri ini uh, tertolong lebih baik karena adanya input dari uh, data analisis yang bagus. Demikian, Mas Rahmat terima kasih atas uh, waktunya. Baik, uh, terima kasih Pak Sugeng atas ya. paparannya. Dan kita mungkin selanjutnya akan uh, menjawab pertanyaan-pertanyaan nih, langsung dari audiens-audiens kita. Ini sudah cukup banyak pertanyaannya. Mungkin saya bisa mulai dulu pertama ada pertanyaan dari Mbak Dira. Uh, ini mungkin terkait dengan membangun tim data di, mungkin spesifikly bisa Pak Sugeng ceritakan di uh, Astragroll Starry gitu ya. Bagaimana membangun tim yang mengerjakan pengambilan data uh, hingga proses analisis datanya. Apakah ada, ada tim data khusus begitu Pak di Astragroll Starry? Baik, e, jadi seperti yang tadi saya sampaikan, memang kita bergeraknya adalah dari pro, pilot project yang ada salah satu kebun kami di Kalimantan. Jadi memang kami mempersiapkan tim tersendiri untuk itu. Ya, Jadi waktu pertumpahan di lapangan itu ada tim yang kita dedikikan di sana, yang mengawal day-to-day day sampai e, prosesnya itu berjalan dengan baik. Kemudian data-data yang ada kami capture tadi dengan alat-alat yang kami sediakan. Terus kemudian goalnya adalah data itu bisa terkirim ke head office nah di head office sendiri kami juga punya tim tadi yang tim OCA tadi kami namakan Operasional uh, Control of Astra Agro orang-orang inilah yang mendesain bagaimana tampilan yang ada di Jakarta kemudian data-data itu di, uh, di take out kemudian dianalisa oleh teman-teman OCA dan feedback dari analisa itu adalah disampaikan kepada tepun Terjadi miss, misalnya miss proaktif di masalah panen. Karena ini, ini, ini, ini, ini, dan seterusnya. Nah, jadi, e, perlu saya sampaikan juga di sini, e, dengan perbaikan sistem analisa data, tapi dengan orang yang dedicated yang kita pasang. Saat ini masih banyak manual, ya. Nanti kedepannya kita kepingin agak sedikit ditingkatkan otomatisasi. Jadi, e, karyawan kami ya, e, itu terjadi peningkatan produktivitas sehingga kami bisa bisa mengalihkan orang itu 20 ke sektor yang lain. Nah ini adalah dampak dari analisis data ini. Demikian Mas Rahmat. Jadi memang ada tim yang kami yang kami ini yang kami siapkan dan salah satunya juga ada yang alumni dari ini, anggota oh. kami ini. Iya ada yeah, yeah. orang itu. Nah, jadi Baik. terima kasih ini. mudah-mudahan kedepannya bisa lebih lebih intens lagi lagi tadi. Demikian Mas Takmatik. Terima kasih Pak Sugeng. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Mas Zaki Hakim, Pak Sugeng. Nah, apa asaran Bapak nih ketika ada sebuah startup berhasil mendapatkan data real mengenai luas lahan kelapa sawit dan juga mungkin petani sawit nasional gitu ya. Nah, agar bisa data-data yang sudah didapatkan ini, diterima oleh pemerintah walaupun ternyata berbeda dengan data yang dimiliki oleh uh, kementan bagaimana yeah. menurut pak sugro ya yeah, jadi memang memang data di tempat kita ini terus terang mas rahmat ya mm. paling mahal lah ya jadi data itu begitu banyaknya tergantung versinya siapa gitu kami di asosiasi adanya gapi versi gapi ada versi ini ada Dan saat ini ya kita itulah biar tidak terjadi ya, dispute yang terkepanjangan sementara ini kami pegang datanya yang dari Kementan ya yang 16,3 juta. Jadi saya pikir kalau memang ada startup yang bisa menemukan itu ya, ya dan kemudian valid valid juga, saya pikir juga masih ada rumbo untuk misalnya ke kaki, kemudian kita lakukan semacam audiensi dengan kementerian. saat ini banyak beberapa data, beberapa aktivitas yang berbeda, tetapi kemudian kita uh, audiensi dengan ini juga di-capture di juga. Jadi saya siapkan itu, sih ada jeleknya, ya silakan. Nah. Tetapi saat ini saya sudah di-state 16,3 juta. 16,3 okay. juta hektare. Baik. Terima kasih hmm. Pak Sugeng. Kita uh, akan lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Mas Refri Rifwan. Ya. Nah, uh, ini Mas Refri bertanya bagaimana cara pendekatan implementasi dari teknologi pertanian, nih uh, Pak Sugeng, di tengah. Awamnya mungkin uh, pengetahuan petani gitu ya terkait teknologi seperti halnya agriculture precision dengan IoT gitu ya. Nah, kira-kira bagaimana pendekatan yang uh, dilakukan? Baik, uh, jadi memang ini tidak mudah. Tapi yang beberapa challenge yang saya sampaikan kan remote area, kemudian uh, digitalisasi yang rendah. Tapi paling tidak kami sudah mulai ya. Kalau di, di perusahaan ya, di perusahaan sudah banyak yang tertarik ya. Kami juga sampaikan di beberapa event untuk hal ini dan beberapa juga sudah tertarik. Sebenarnya tidak terlalu mahal ya, kalau saya katakan tidak terlalu mahal. Tapi yang saya sampaikan, saya hanya memberikan suatu aplikasi saja. Yang mahal itu sebenarnya adalah bagaimana mengedukasi karyawan kita. Makanya kita ada semacam pendampingan biasanya. Dari orang head office kita turunkan ke bawah sana. Untuk hmm. merubah mindset. Maksudnya mindset dulu. Kalau mindsetnya sudah berubah, hmm. yang kami alami ini... E itu murahnya kok, begitu murahnya karena di mana tutup kita memang ya tidak semua tempat, tapi sebagian besar se si, namanya signal ini bisa kita dapatkan dan itu adalah kita pakai signal yang sudah common ya, yang kayak Telkomsel atau apa tidak alat yang khusus begitu ya. Dan perlu saya sampaikan ya Mas ya, jadi e, di ring-ring kami di sekitar kami juga sudah mulai kami sosialisasikan ke petani-petani kami. Untuk uh, mulai memakai ya tentunya skala-skala uh, yang yang prioritas lah, misalnya bagaimana membuat uh, tanaman ini bisa menjadi lebih lebih produktif, ya kan, dari dari cara uh, memperbaiki value chain uh, usaha taninya ini juga kita, kita kita sampaikan dan perlu saya sampaikan juga dengan teknologi ini dengan termasuk digitalisasi yang kami punyai sudah hampir delapan bulan ini. Uh, praktis kami itu tidak ke lapangan sama sekali, tetapi kami tahu persis apa yang dilakukan di lapangan. Sehingga total karyawan kami kan sekitar 30-an ribu ya. Kami punya Covid yang uh, tinggi, karena apa? Kami tahu persis day to -day. setiap hari itu diupdate data operasi lapangan. Dan tiap jam diupdate data operation pabrik, dan kami tahu semua uh, karyawan kami di sana ngapain, produknya berapa, kami bisa mendigain produksi per orang, baik itu, mana kerja perawatan maupun panen maupun pabrik. Nah ini adalah powerpulnya setelah kami men-setup men-setup beberapa uh, device kemudian menganalisa data ternyata kami bisa mereduksi 20 karyawan kami itu kami alihkan ke tempat yang lain. Oke okay. uh, luar biasa luar biasa. Ini kan Mas Rahmat. Jadi uh, efisiensi juga meningkat ya Pak. Jadi bisa. Betul. Di, uh, terima kasih Pak Sugeng atas uh, jawabannya. Kita mungkin akan uh, next ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari uh, Mas Alziro Fitrianca. Yeah. Uh, adakah dampak turunnya harga minyak dunia nih, Pak Sugeng dengan demand kelapa sawit atau biodiesel? Dan apakah energi alternatif, mungkin seperti pembangkit uh, tenaga surya, tenaga angin, uh, mengganggu proyeksi kelapa sawit ke depannya? Nah, ini kira-kira gimana? Mm. Oke, okay, baik. Jadi sebenarnya uh, kelapa sawit ini ya, seperti yang saya sampaikan tadi lebih rentan dengan uh, peranggakan antar sesama minyak nabati. Okay. Okay. Kalau produksi misalnya soybean di Amerika sana di Brasil sana tinggi, bunga matahari tinggi, itu seringkali dimannya itu uh, agak berkurang. Itu kita alami di tahun kemarin dan ke belakang tapi di tahun ini karena ada kebijakan B30 kita hitung-hitung sebenarnya kita enggak perlu dengan produksi kelapa sawit kita yang sekitar 50 juta ton ya itu akan terserap akan terserap semuanya jadi eh, eh, relatif tidak ada isu dan kemudian tadi yang disampaikan eh, masalah minyak minyak eh, fosil yang menurun itu dulu memang ada korelasinya tapi sekarang kelihatannya tidak terlalu korelasi faktanya begini sekarang kan rendah ini minyak fosil yang sangat rendah tapi minyak sawit masih jauh lebih tinggi ya. karena ya memang beda beda beda pansanya ya beda penggunaannya ya mm -hmm. jadi eh, yang kami rasakan ya paling rentan itu adalah apabila oversupply itu akan kita diucap dengan kampanye-kampanye eh, yang terkempenah itu tapi yeah. kalau sekarang justru malah dicari-cari ini kan produksi pada turun ini dengan dampak mm -hmm. cuaca tahun lalu ini Uh, pada laris nih kita dalam pun meningkat sarapannya bahkan di luar negeri takut nggak kebagian ini jadi harga kita melambung nih. jadi nggak okay. uh, perlu terlalu khawatir ini kan mas romad Oke, terima kasih pak sugeng semoga menjawab ya, pertanyaan dari mas alziro fitrianca nah kita uh, selanjutnya dari mas Nikolas rinaldo uh, pak sugeng jadi uh, ini mas Nikolas itu dari smart nah bagaimana arah Uh, Astra Agro lestari dalam memanfaatkan drone untuk smart farming, Pak Sugeng. Okay. Baik, uh, tadi sudah stage di layar saya juga ada drone. Jadi drone juga lagi kita dalami untuk beberapa kegiatan, misalnya untuk polinasi untuk, untuk yang sekarang sudah berjalan. saya memang untuk ini ya, untuk uh, monitoring juga tidak terjadi kebakaran. Tapi uh, drone adalah sangat strategis untuk dikembangkan. Dan bahkan kita sudah mulai mendesain drone akan memoto warna-warna daun Sehingga kita nanti korelasikan dengan uh, uh, nutrisi yang ada di tanaman itu Nah, itu sangat-sangat inilah Ke depan ini drone ini akan sangat membantu kita Untuk melihat status kesuburan dari tanaman-tanaman kita Dan kita sudah mulai Ini dari Mas Rahmat